Halo. Semuanya selamat malam, selamat saya. Pada malam hari ini saya kembali live yang mencoba kembali saya punya channel YouTube. Nah, selama ini saya disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang kemudian membuat saya harus meninggalkan saya punya untuk live kembali di YouTube. yang malam ini ya jujur kita suka ngobrol-ngobrol santai kalau ada yang masuk silakan ya tapi saya mau menyampaikan mulai akan kembali untuk live di YouTube ya mencoba untuk mensharing kembali pengetahuan pengalaman maupun uh, memberikan komentar-komentar terhadap video-video miring yang seringkali menjelekan ya menjelekan atau memberikan berita-berita hoax terkait uh, gereja katolik. Oke okay, siap bang saya akan share link Untuk bentar Oke, itu bang. Ya, kita kembali. Lip, bagaimana suaranya sudah bagus atau bagaimana? Mungkin bisa dikomen kalau suara sudah bagus. Karena yang tadi saya coba pakai laptop yang satu, tapi kurang bagus hasilnya tadi. Ya, saya sekarang coba ganti laptop. Semoga sudah baik. Sudah agak baik. baik. Ah oke okay, oke, okay. suara sudah dengar baik. Ini saya gunakan studio-studio sederhananya yang saya punya. Lihat di belakang sehingga kurang bagus pemandangan bagian belakang nih Oke siap selamat datang Bang ya Selamat malam Korpus Kristi Wow luar biasa ini lanjut dulu Ya Selama ini Sekali lagi saya sampaikan selama saya ada Disibukan dengan berbagai kegiatan lain Apalagi ketika saya sekarang mulai Ya karena pandemi sekarang Sudah kerjaan. Saya buat pekerjaan Yang kreatif-kreatif ya, yang lah untuk menambah penghasilan sedikit-sedikit nah makanya mulai hari ini saya berpikir lagi apalagi sekarang libur ya apa yang saya buat maka saya klip ke ya kembali di youtube nah apa yang menjadi arah dasar untuk channel saya semacam yang sudah-sudah lihat sebelumnya ya tentu untuk iman katolik ya kita bukan untuk menyerang atau apa tapi kita untuk memberikan penjelasan-penjelasan sedikit ya sesuai yang kita bisa ketika ada orang yang ingin bertanya atau ingin ngobrol santai tentang iman katolik Tentu saya tidak bisa berjalan sendiri bersama teman-teman yang lain ya. Nah pada malam ini juga saya mau sampaikan bahwa beberapa hari ke depan mungkin besok atau tidak lusa, kalau tidak hari minggu saya akan memberikan komentar kita terhadap satu video yang balik lagi berita hoax. Ya berita hoax terkait nah, Santo Paulus Yohanes Paulus Kedua. Saya tidak tahu teman-teman yang lain sudah pernah dengar itu. Bang, ya sudah pernah nonton yang itu? ada berita hoax baru, bang? Iya. Apa itu? Kita bahas sama-sama kurkus Siap, siap. Itu itu yang berita hoax baru bilang Santo Yohanes Paulus kedua itu menjadi sebenarnya sudah lama tapi di, dikemas dalam itu di channel yang lain, channel dari channel muslim, Bang. Kembali lagi channel muslim ini. Channel muslim itu memberikan hoax. Bapak-bapak Yohanes Paulus kedua itu menjadi mualaf dan itu banyak sekali kemengaburan-kemengaburan yang ada di dalam situ Tentu dengan kembali lagi metode cocokmologinya itu dihidupkan apalagi kalau bukan tidak cocok mologi bangga pernah dengar itu apa namanya channel apa nama channelnya itu? Cahaya Al-Hidayah. Oh, mungkin saya pernah tanggapi juga. Sepertinya Pak Korpus di, di channel DGIS Official juga ada. Tapi mungkin mereka re-upload lagi dengan channel-channel uh, lain. Begitu Pak Korpus. Iya, benar, Malaikin Ahmad Sri Paus. Ya benar, itu-itu barusan videonya barusan diupload satu bulan yang lalu tanggal 16 Maret 18 Maret diunggah di channelnya saya juga kaget ya ketika saya punya saudara spus ini pertama saya dengar di lewat apa namanya lewat uh, Facebooknya ketika buka Facebook ditiba muncul yang itu oh kok ini yang baru lagi apa yang lama tapi dikemas dalam bentuk gaya baru ya berita hoaxnya kemudian diupload dan wow dalam satu bulan sudah 1,8 juta view itu bagaimana untuk menanggapi itu Dan tentu kita sebagai orang katolik tentu kita harus apa namanya apa yang menjadi dasar kita dalam bermedia sosial ketika membawa nama gereja pasti membawa menjaga nama-nama gereja juga. Ge kapan molif lagi bang? Ya, bagaimana? Kapan mau live live lagi, bang? Oke, ya e, meskipun ini hari-hari libur ini, tapi saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil, ya makanya juga saya masih belum live. E, mungkin saya tanggapi ya tadi ya yang sudah dibuka oleh Fokus ya. Ya. Tadi yang disampaikan oleh korpus itu memang benar ya, ada eh, suatu tindakan penyebaran hoaks yang tidak benar. Bagaimana seorang paus yang pada tahun 2005, 2005 sudah meninggal, kok bisa-bisanya mungkin di dalam kubur atau mereka punya mesin waktu, kok bisa-bisanya pindah begitu. Nah ini kan ya. eh, salah satu pemboldohan publik, salah satu tindakan yang bisa dikatakan... Tindakan yang tidak bermoral begitu menyebarkan video yang tidak benar. Bahkan, kadang-kadang mereka menyebut itu Paus Yohanes Paulus II atau Paus Yohanes II atau Paus Orang atau Paus Benediktus dan kadang-kadang tertukar itu gambar-gambar uh, Paus itu mereka buat. Nah, ini ini menurut saya sih salah satu kecacat, kecata, kecacatan intelektual. Kenapa? Karena yang menyebarkan itu dia tidak menyadari bahwa yang dia sebarkan itu adalah salah. Juga yang menonton tidak menyadari bahwa yang dia tonton adalah salah. Maka saya katakan selain pembodohan publik, itu juga salah satu kecatatan secara intelektual. Sehingga yang menyebarkan video-video semacam-semacam itu ya perlu dipertanyakan situasi kejiwaannya juga. Ya kenapa bangga gitu dengan cara-cara berdusta? Itu kan? Justru dari situ kalau kita memutar balik pemikiran bahwa mereka betapa bangganya kepada seorang paus. Itu, betapa bangganya kepada seorang paus, maka mereka sangat berharap supaya dia mengikuti mereka. Itu e, sebenarnya salah satu indikasi bahwa mereka tidak mempunyai jati diri dan tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki atau yang mereka yakini ah, itu bagi saya sih menyedihkan sekali begitu dulu ke uh, korpus Oke terima kasih Bang Gaya ya, memang apa yang dikatakan Bang Gaya tadi itu benar ya sangat menyedihkan sekali iya apa namanya mereka kadang-kadang kalau yang saya melihat itu mencari view mencari penonton mencari menghidupkan channel dengan cara-cara yang tidak jujur ya walaupun sering ditanggapi, tapi memang mereka tahu mereka gayanya gaya semacam seorang apa namanya uh, seorang pedagang lah mencari market karena mereka tahu ini market yang bagus apalagi menyebut nama paus Coba dibayangkan dalam satu bulan saja dia punya penontonnya sudah mencapai 1,8 juta itu luar biasa sekali oke sebelum lanjut ya saya sa, dulu bang versus omnivora ini bang siapa selamat salam bang malam. selamat malam carol okay, saya oke oke bang carol ya dilanjutkan dulu tadi ya Lungo. saya mempersiapkan curhatan saya atau pengalaman saya. Oh oke okay, oke okay. ya itu. Memang saya juga dulu pernah di dalam salah satu akun Facebook saya ya salah itu saya sering juga menanggapi menanggapi mereka. Ya tapi ya kasian saja ya untuk mencari uangkah atau tetapi dengan cara yang tidak jujur. Kalau ya saya kan untuk jujur lah itu lebih bagus. Karena saya rasa kemanusiaan itu lebih baik, lebih di atas daripada kalau kita mencari kekayaan atau mencari view atau mencari ketenaran. Karena saya lihat mencatut tanpa walaupun dengan cara-cara yang bohong dengan sistem cocok itu. Tapi itulah cara mereka. Apakah kita harus ikut mereka? Tentu juga tidak. Ya. Bahkan banyak, saya sudah tulis itu banyak-banyak kesalahan dalam dalam apa tuh dalam videonya tapi itu sebenarnya mau pembahasannya itu bukan ini malam ini malam saya hanya mencoba menggunakan laptop untuk uh, live di YouTube ya mungkin Bang ada masyarakat sesuatu ya saya masukkan ya apa namanya saya screen ya <tuh> ya terima kasih Ya ini kita karena tadi saya baca diskusi santai di luar jadi saya pikir saya bisa santai juga mengungkapkan mengungkapkan ya sama seperti menanggapi tadi atau menanya, menindaklanjuti hoax tentang mendiang almarhum Sri Paus ya almarhum almarhum Sri Paus yang di apa? Di fitnah katakanlah ya Dengan berita-berita ya. yang tidak benar <laughs> Ya Kalau tadi dikatakan terkait konten Apa semuanya ya Diskusi menang kalah Saya Terus terang mengalami Baru-baru ini dalam diskusi Mengalami ya Biasanya diawali dengan mengatakan Diskusi santai dan lain sebagainya tapi ya sebenarnya di ketika dikatakan mau diskusi santai, saya sudah was-was, saya sudah siap untuk suatu pertanyaan. Oke, oke. Yang harus siap juga untuk pertanyaan yang bisa jadi harus saya akui berat untuk saya jawab secara ilmiah. Meskipun eh, meyakini tetapi eh, memang rada sulit men menjelaskan iman. Ya, apa yang kita imani Dijelaskan kepada orang yang Saya tahu pertanyaannya Bukan untuk mengetahui Memahami, memaklumi Iman saya tetapi hanya untuk Mengolok-olok iman saya Saya ditanyai Tentang siapa yang saya sembah Siapa yang saya sembah Dan seterusnya itu Nah saya Karena pertanyaan Saya sudah membaca arah Diskusi itu maka saya tidak mau digiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya, seperti tadi saya katakan, framing dan mau lebih mau mengolok-olok, bukan mau memaklumi atau bukan mau memahami sebagaimana saya mengimani. Ya, namanya mengimani, iman kita kan berbeda, tapi kalau ditanya, mau ditanya ya, kita bisa menjelaskan sesuai yang kita imani. Dan penanya, sang penanya ya cukup meng, me, ya memahami, tidak perlu mengejar untuk eh, dikatakan memah, meng, mengerti atau dikatakan apa ya, dikatakan logis. Ya jelas ada bagian yang tidak bisa logis menurut pemahaman yang yang bertanya. Kalau saya di, sebelum eh, waktu itu saya ditanya siapa yang saya sembah nah ke arah ya. Saya sudah tahu itu arah mana. Nah, maka saya menaruh bingkai, ya, mengerucutkan jawaban saya dari Yohanes 14 ayat 12a. Saya berangkat dari situ. Jadi Yesus itu adalah yang saya percaya, percaya kepada Yesus. Apa arti percaya kepadanya, percaya kepada Yesus dari Yohanes 14 ayat 12a itu adalah melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ada kata juga ini, saya pahami kata juga berarti, kalau juga kan berarti bukan semua. Bukan semua pekerjaan Yesus harus kita lakukan sama persis. Namanya Yesus Mesias dan kita hanya manusia lemah dengan keterbatasan yang banyak, luar biasa ya, tidak mampu berlaku seperti Yesus 100%. Tapi apa kata Yesus untuk percaya kepadanya? Ada juga, itulah bagian kedua, melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, nah ini satu yang um, di luar mainstream ya luar biasa pemahaman ini sebenarnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar berarti percaya kepada Yesus sekurang-kurangnya mengandung dua arti di sini melakukan pekerjaan-pekerjaan juga bahkan juga melakukan yang lebih besar dari itu, nah itu yang pertama. Saya percaya dengan Yesus, itu konsekuensinya untuk percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, jawaban saya dua ya, percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti mengasihi Yesus, menuruti segala perintahku. Nah menuruti segala perintah juga ini satu yang Ya harus dalam keterbatasan saya Meskipun mau berusaha sempurna Tapi tetap ada hal-hal yang Tidak mampu saya Patuhilah Harus saya akui itu Apa arti mengasihi Yesus Apa arti menuruti perintahnya Apa saja perintahnya Itulah dalam Yohanes 15 ayat 17 Contohnya satu ini Jadi perintah Yesus itu Kasihi Kasihilah seorang akan yang lain Nah itu makna yang saya tahu, saya jumpai dalam Yohanes ya, untuk dalil ya ini bicara kan bicara lain, bicara dalil kalau diskusi selalu dikejar soal dalil maka saya mau menyiapkan dalil nah Yohanes 17 ayat, Yohanes 15, tujuh 17 ya mengasihi mengasihi orang lain itu perintah, perintah juga ada berapa perintah ya, ini sejauh yang saya sejauh yang saya jejaki saya, saya pahami, sejauh yang saya ingat lah, kasarnya ngasih seorang akan yang lain itu perintah ya, berikut perintah dalam Lukas 22 ayat 19 itu tentang perjamuan akhir perbuatlah ini menjadi kenangan peringatan akan Aku jadi kalau ya jadi ini juga perintah Yesus untuk kalau kita dalam apa itu Ekaristi juga ya perjamuan perjamuan Yesus perjamuan terakhir Ya jadi ini pengalaman atau ini jawaban saya ketika itu saya sudah menyiapkan jawaban sebelumnya dan ya saya ber, ber, apa ya, selalu bersandar, berpedoman pada apa yang saya siapkan, dalil-dalil yang saya, eh, saya siapkan, yang saya pahami. Dan dalam diskusi saya sudah ya sebagaimana saya simak diskusi-diskusi yang lain peserta-peserta diskusi yang lain ya saya melihat bagaimana melompat-lompatnya suatu per, e, pertanyaan, bagaimana pertanyaan yang satu diframing dengan makna yang berbeda, jawaban diberikan jawaban atas pertanyaan itu lalu diframing dengan makna yang aneh-aneh gitu. Jadi ini e, di, pengalaman saya di mana ketika orang menanyakan siapa yang saya sembah. Karena saya tahu bahwa pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang arahnya kemana-mana. Meskipun jawaban runut sekalipun, logis sekalipun saya nantinya bisa saya berikan. Tetapi saya berikan berdasarkan eh, prinsip, sekurang-kurangnya prinsip pribadi saya. Bahwa Yesus adalah, pribadi Yesus adalah yang saya percaya dan saya mengasihi dia. Dua jawaban saya, percaya kepada Yesus dan kasihi Yesus dan dari dua jawaban itu memang ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut ya konsekuensi-konsekuensi konsekuensi logis ke, apa itu kalau percaya itu bagaimana dan kalau mengasihi Yesus itu bagaimana kelanjutannya ya, jadi itu ya pengalaman saya bagaimana berlanjut itu diskusi dan ya karena tidak apa saya rasa tidak kondusif maka diskusi tersebut um, ya tidak lanjut dengan saya mereka sendiri yang berdiskusi dengan framing framing yang uh, yang mereka sukai saya memilih untuk diam dan menyerahkan kepada netizen ya itu pengalaman saya terima kasih eh, boleh di stop saya oh saya bisa stop ya stop sendiri Oke okay. teh, terima kasih Bang Omnivora ya. <tuh> Memang semacam apa yang Mang Bing bilang tadi. Tentu kalau orang yang membuka diskusi, apalagi kau bertanya tentang kepercayaan tentang iman apa yang orang percaya, pasti ada pertanyaan lanjutan mereka dari mereka. Ada yang mereka jelaskan, ada yang mereka buat untuk kita yang masuk dalam diskusi pasti tahu kapal lagi kalau dengan menggunakan framing framing dengan menggunakan istilah siapa punya tuh ya eko kubang eko kun tadi itu is pakai logika lompat-lompat kemudiannya memang ya itu juga susah memang agak sulit sehingga kita juga kadang memiliki jawaban secara logis punnya orang sudah punya suatu apa namanya sistem pemikiran ya memang sudah begitu Gitu agak sulit juga, bukan dalam arti memang tidak bisa dirubah, pasti bisa diubah tetapi memang mereka punya tujuan awalnya Memang bukan untuk itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita masuk. Salam dulu, Bang. Seraphim, salam Bang. Ya, selamat malam, Shalom. Salom, selamat malam. Baruka Oke, dalam. ini Bang. Ini iya ke <laughs> dalam. Sebelumnya, saya hanya mau sampai, Bang. Ini malam sebelumnya, kan? Saya mau tidak live, tapi karena saya mau coba menggunakan laptop yang selama ini karena ada kesibukan banyak kesibukan makanya saya channel sudah hampir beberapa bulan saya tidak tidak live lagi nah, mulai malam ini ya saya mulai pelan-pelan lagi mau live lagi hidupkan lagi ya bertakan lagi iman katolik melalui okay. akun YouTube saya okay. makanya judul ini malam hanya ngobrol santai-santai saja apapun yang mau kita ngobrol apa ya secara khusus karena ini adalah channel Katolik pasti kita ngomong tentang iman lah, ngomong tentang perjalanan iman lah, pengalaman yang kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. gitu bang. Oke okay, baik. Kalau mau ya, ya lanjut bang lanjut Silakan bang. M. Boleh saja M. dari Jadi... pengalaman, dari dari pengamatan, ya boleh saja jadi topiknya ini ini ngobrol-ngobrol santai gitu ya Iya nah, kita mau ya aku mau siring mau mau bahas-bahas <laughs> apa ya kalau kita lihat Coba yang uh, yang yang enak lah Iya bahas apa ya, ya. Ah, Oke okay. itu ya yang enak-enak ya memang tadi awal tadi saya sempat itu tadi Uh, bilang ya salah satu alasan juga saya kenapa mau kembali live juga ah uh, karena beberapa hari yang lalu ketika saya buka di Facebook di video-video di Facebook itu ada muncul satu video yang kembali di membuat suatu narasi yang sebenarnya inti videonya sama tapi menggunakan dikemas dengan cara yang baru bahasa yang baru intinya sama mengenai Bapak Paus Paulus Yohanes Paulus kedua ya Almarhum Santu Pasio harus oh, iya, kedua iya. yang bilang jadi bola itu, ya makanya saya pikir ah saya harus tanggapi lagi ini, apalagi sekarang kan waktu libur, mungkin ya mungkin waktu yang bagus buat saya kan sekalian saya saya juga mau jualan juga, bisa mau pekerjaan lain lain, bisa ya sudah waktu libur sudah, maka saya pikir itu saya gunakan waktu itu untuk balik menanggapi, membuat uh, konten konten lagi untuk menanggapi, flaming flaming, ya yeah, ya. Yeah. Oke saya mau kontak kepada mau, ya ini mau cerita sedikit ya, ya mau mau cerita dikit nih yang ini baru beberapa hari ini sih baru beberapa hari baru-baru seminggu yang lalu Nah kan saya di sini kan suka membaca buku maksudnya itu uh, membaca buku ya di luar iman kita juga lah Biasanya kayak hadis gitu kan aku su paling suka aku koleksi itu di sini ya bukan koleksi aja biasanya suka membaca juga kan di sini kan ada satu toko itu tokonya toko toko muslim semua sih buku-bukunya buku muslim semua nah jadi aku aku kesana aku carilah bukunya pertama aku dapatnya buku tafsir aturan yang pertama aku dapat pas nah, aku dapat lalu aku baca lah kasus terbaru ini lagu, bu. aku tuh baca coba ya yang cuman dari bukti ini kurangnya tidak cuman nafkirmu itu cuma perkata, menurut saya kurangnya ya. harusnya kurang bagus lah kalau kalau cuma perkata aja nah, akhirnya saya pas besoknya saya lagi saya nyari lagi bukunya eh tahu tukang tokonya nanya kok in kenapa abang suka banget uh, in baca-baca buku dari Islam saya begini nah lalu aku jawab abang bilang begini ya uh, namanya ilmu pengetahuan ya kita harus cari tahu juga nah Wah, lalu dia tanya di bilang begini uh, Yo bang, kamu masuk Islam aja ini bagus loh di Islam bagus saya bilang begini. <laughs> Walaupun saya hmm. ini, apa aku tanggapi ya bu begini. Ayam benar aja, bagusnya di mana? <laughs> ya, langsung kita diskusilah lah di situ. Kita diskusilah lah hmm. di situ. Nah, terus aku nanya, kalau menurut Mbak, itu kan cewek kan yang pas aku ngobrol sama dia itu cewek aku nanya mbak hmm. uh, emang menurut mbak itu dimana yang bagusnya mbak uh, terus dia bilang begini oh, kalau di islam itu emang bagus kita bisa belajar moral yang baik, bisa saling menghargai orang lain uh, terus aku bilang begini ya kalau itu semua orang pasti punya kalau namanya agama pasti bisa ya pasti mengajarkan yang kebaikan juga sama, sama juga di api juga sama mengajarkan kebaikan juga tapi uh, yang dihasilkan kebaikan itu kan menurut dari konsep yaitu konsep kemanusiaan. Hmm. Kalau kita kema kalau kita sesama manusia itu pasti kita harus saling mengasihi. Hmm. Jadi kalau Mbak yang uh, kalau menurut Mbak itu kan itu konsepnya konsep kemanusiaan. Nah, kalau saya konsepnya beda. Hmm. Hai. itu. cuman aku cuman yin cuman ngumpan-ngumpan aja. tahu tau-taunya nyerang ngomong juga dia bilang begini. emangnya yang apa yang baik sih uh, ya di Kristen saya bilang begini. Ya kalau Mbak kalau kalau Mbak belum membaca, ya Mbak akan ih akan tahu. Ya. membagikan buah ini. Nah, ini saya perumpamakan atau ini saya gambarkan kamu kalau kamu melihat buah ini atau ya contohnya buah mangga lah kamu tahu bahwa buah mangga itu ma, ma manis apa asam gitu ya kalau kamu belum pernah nyoba ya belum belum tentu kamu bisa mengetahui bahwa buah itu rasanya asam atau manis. nah Lalu dia bilang, ya pasti kita harus makan dulu. ah sama dengan ini. Kalau kamu hanya bisa melihat dari dari luar, ya kamu nggak bakal tahu. Orang Kristen itu seperti apa. Yeah. Lalu banyak penasaran itu dia nanti lagi. Nah, lalu kenapa uh, kalau kita dengar itu katanya Nabi Isa itu kenapa dijadiin tuhan <laughs> waduh ini makin panas dia pertanyaannya kan nah lalu aku bilang begini oke okay, baik tapi uh, aku merespon masih dulu banyak tanya tanya itu pengen mau tahu atau cuman sekedar cuman sekedar uh, karena mendengar di luar bahwa itu sebagai uh, ini kalimat olok olok kan nah, berarti saya ini bisa jelasin tapi cuman ya cuma se... cuma sekedar garis besarnya nah. lalu jawab lagi jadi film ini ya ini aku pengen tahu banget oke okay, baik yaudah tapi saya masih pakai landasan uh, ini apa saya ngutipnya Uh, dari Injil Yohanes 1 bab uh, 1 bab 1 ayat Nah, aku suruh dia bukalah. Ini kitab suci lah tapi kan nah, aku buka Coba kamu buka Injil ini. Nah, terus dia buka. Keluar pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Ini Pas setelah dia baca Tanya Kalimat yang kamu bacakan itu Ya Kalau yang saya dapatkan itu ya Jadi Firman Allah itu adalah Allah nah. Oke okay. Baik Kalau Kamu bilang Firman Allah firman allah itu adalah allah maka uh, dunia ini diciptakan oleh siapa? Lalu dia bilang oleh Allah dengan apanya? dengan Firman-nya. Nah, kalau dia, ya, kalau di, kalau di saya juga ya benar. Ah, uh, uh, maksudnya simbannya bilang, kalau di saya agama Islam juga ya pasti dari Firman Allah-nya. Ya, kalau di saya yang dulu, dulu Firman Allah itu karena Allah itu adalah Roh, hmm. jadi kita belum belum bisa melihat gimana Allah itu seperti apa, hmm. apakah itu Allah itu kejam, apakah Allah itu maha, maha kasih atau maha penyayang, tapi kita belum tahu. Hmm. Hmm. Dari zamannya Bapa Abraham cuma hmm. bisa memfirmankan aja. Lalu pada zamannya Musa. In setelah ini 2000 tahun kemudian firman Allah itu turun ke bumi dan menjadi manusia. Nah, dan manusia itu yang namanya kalau dalam bahasa, kalau dalam Quranmu itu namanya bisa almasih hmm. lalu sembanya bingung lo kok bisa lo kok bisa bisa jadi manusia hmm. terus aku jawab oh, hmm. karena manusia berbuat dosa hmm, maka yang harus menebus itu harus le manusia hmm karena zaman dahulu masih masih zamannya bapak Abraham, masih zamannya Musa. Jadi kalau manusia berdoa itu kan uh, harus berkorban. Nah, itu kerubahnya apa? Domba. Tapi domba yang harus yang harus murni, domba jantan yang harus murni. Nah. Karena makin dosa, makin kurban, dan dan kurban itu enggak bisa menghapus dosa manusia yang seluruh dunia ini. Maka Allah sendirilah yang turun. Uh, yang bisa menghapus dosa itu cuma Allah. Kalau kita manusia enggak bisa menghapus dosa cuma Allah yang bisa menghapus dosa nah itu dengan cara apa nah, dan firman itu ya. nah itu lalu dia dia bilang gini, oh berarti dia diciptakan ya nah, waduh makin panjang ini <laughs> makin panjang dia tanya. nah lalu aku bilang kalau kita manusia ini yaitu diciptakan dari maksudnya udah ada bagaimana nah, kalau kita manusia kan diciptakan dari apa dari tanah nah, jadi dari tanah itu kan udah ada materinya udah ada nah, nah, jadi kita manusia itu dari diciptakan dari yang sudah ada nah, kalau firman Allah dari mana ciptakannya nah, lalu sumpahnya masih bingung, bingung eh, saya nggak tahu hmm. oke okay. saya kasih izin saya kasih gambaran lagi nah, ini cuma gambaran apakah suara kamu saat kamu bicara Ini, apakah suara kamu kamu bisa ciptakan lagi? Dia bilang enggak bisa karena itu suara karena itu suara saya sendiri. Ah, berarti yang itu gambaran mirip dengan alas seperti itu karena firman-nya Allah itu enggak bisa diciptakan. Hmm. karena firman Allah itu yaitu kekal dia kekal dia adalah awal dan akhir jadi kekal itu dia nggak mungkin bisa menciptakan firmannya sendiri lalu firmannya sendiri ya berarti allahnya ada berapa dua berarti apakah kamu percaya allah dua Enggak, ya udah berarti sama. Barulah dari situ dia bilang dia paham bareng. Oh, tapi Isa, nabi Isa, nabi-nabi yang setelah nabi Muhammad, saya bilang begini, kalau menghargai aja, nah, kamu menganggap nabi Muhammad itu nabimu, ya, kami menghargai karena itu nabimu kamu sendiri yang menganggap itu nabi Muhammad tapi kalau di kami, nah itu ya, pengenapan wahyu ya tetap terus dia terus sembanya nanya lagi itu kan eh, ada 25 berarti nabi terakhir nabi muhammad ya kamu ya kami menghargai untuk untuk seluruh, nabi untuk kamu aja bangsa arab itu kami bisa menganggap ya, ya kami bisa terima bahwa itu nabi itu hanya khusus untuk banyak bangsa arab untuk seluruh bangsa manusia di dunia ini berarti bukan karena uh, bayi terakhir ke dalam diri Yesus Kristus hingga ada lagi nabi-nabi lain hmm. yang mungkin yang mungkin ini aja dulu ya soalnya oke okay, sekian Serafim. ya memang pengalaman Bang Srafin tadi halo. dalam pengalaman Halo Halo, halo. terdengar ya, suara saya Halo Halo iya terdengar Oke ya pengalaman bang Serafim memang dalam halo, perjumpaan bang. ya Halo Halo Halo Bang siap dalam terdengar per... dalam perjumpaan dengan yang lain pasti kita akan menemukan hal-hal seperti, seperti itu ya saya juga sering ya karena di apa di daerah saya juga banyak teman-teman yang Muslim, tetapi karena konteks di wilayah Flores itu kan tidak sering ngomong tentang iman. Dulu juga ada guru-guru yang dari Jawa yang mengajar di sekolah-sekolah yang kerjasama dengan Intosiar dulu, kan tidak ngomong tentang iman, tetapi dalam perjumpaan pasti selalu ada pertanyaan, pasti selalu ada apa namanya untuk saling menggali saling memahami tetapi tetap semacam yang Pak Bambang Nusina bilang ya tentu semacam Bang bilang juga tadi ya kita tidak, tidak bisa memaksakan apa yang menjadi pemahaman kita ke orang lain biarkanlah Tuhan yang bekerja supaya orang bisa mengikuti kita ya itu ya, yang penting tidak menebar hoax saja Oke sebelum ke lanjut ke yang lain saya sapa dulu Ya, Pak Ahmad Slipaus, halo, salam. Ahmad Slipaus, salam bang. Aduh, oke okay, ya. Karena mungkin Pak Ahmad Slipaus ini masih sibuk, gimana ya. Saya Komentar tadi abang, apa bang ya Halo bang ya masih mute nih, Bang. G. Ah. Atau Bang on Onepola ya? Oh ya, Pak Ahmad. Ini ada, sudah oke, okay, Pak ambil Ahmad. Adanya. Shalom, Pak Ahmad. Pak Ahmad Shalom, Seperti, sepertinya Pak Ahmad nih lagi terkesima, kayaknya. Oke, oke, kalau Semoga <laughs> lagi terawih. Ya. Ya, kemungkinan begitu. Mungkin saya tanggapi dulu ya korpus ya. Oke, oke silakan, silakan, silakan. Ya, eh, ya tadi juga pengalaman dari Pak Serafin itu sungguh ini ya sungguh bagus sekali ya untuk dicontoh dalam hal ia ya, menjawab sesuatu yang dipertanyakan oleh orang lain, gitu ya. Eh, Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah bahwa eh, apa namanya eh, penyebaran penyebaran berita hoax semacam itu sebenarnya patut kita sayangkan ya. Atau juga pernyataan pertanyaan pertanyaan yang menyuduh, menyudutkan itu itu juga sebenarnya salah satu cerminan wajah masyarakat di Indonesia. Contoh. Contoh tadi tentang berita-berita hoaks itu, e, masyarakat di Indonesia itu sebagian besar itu langsung percaya. Tidak ada cross-check lagi, tidak ada mencoba mencari tahu dulu, tidak ada, jarang sekali. Lalu tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan kepada Pak Serafin juga. E, memang agak-agak membingungkan ya Bapak-Bapak ya, karena... Sejak kecil, ya. Nah, mereka itu kan biasanya sudah dilatih untuk apa namanya itu, untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang uh, iman kristiani iman lah, tentunya. Jadi, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Uh, saya seringkali menemukan anak-anak kecil yang masih, ya, bisa dikatakan mereka masih usia sangat kecil, tapi mereka sudah memperguncingkan ya, memperguncingkan atau sedang membicarakan tentang iman kristiani e, ya bahkan e, ada ya ada yang saya saksikan langsung gitu ya, apa dia ngobrol kepada temannya dia bilang eh, itu yang namanya itu itu loh dia dia dia agama ini loh, jangan berteman sama dia. Uh, ini ini juga menurut saya adalah salah satu pendidikan yang buruk yang ada di Indonesia bagaimana uh, tidak mengajarkan yang namanya bagaimana bersaudara bersahabat dengan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, beda iman uh, sehingga sejak kecil sudah dibentuk pola pikirnya bahwa yang berbeda itu ya harus diserang gitu harus dinyatakan sesuatu yang kita tidak setuju dengan dengan uh, kelompok itu gitu. Ba baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara menuduh seperti yang dijelaskan oleh Pak Serafin tadi. Ah, kembali ke uh, apa namanya berita yang tersebar di Youtube. Lah. Memang uh, tadi saya juga melihat ya, uh, ada di TikTok juga disebarkan itu, video itu dan Ternyata yang menanggapi tadi itu saya lihat orang Katolik ya. Dia masukkan ke Youtube lalu dia berkata begini. Waduh ini anak TK di sekolah Katolik saja ketawa melihat ini. Nah itu tadi saya saya baca sedikit tadi apa yang ditulis dalam uh, TikTok itu. Uh, hanya saja kita sayangkan ya uh, bahwa penyebaran hoax itu ternyata masif ya. Dan yang perlu dipertanyakan selanjutnya adalah Benarkah Tuhan yang Maha Kuasa menyukai atau memberikan tempat di Surga orang-orang yang menyebarkan hoaks? Bukankah kebohongan itu dusta itu salah satu dosa juga? Nah, tetapi di Indonesia itu malah dianggap biasa saja, meskipun mereka di mimbar sana, di mimbar sini dan di mana-mana berbicara soal dosa. Nah, terkait dengan mereka menuduh paus tinggal agama, paus akhirnya bertobat dan lain-lain, mendapat hidayah dan lain-lain. Itu semua kebohongan besar. Itu semua kebohongan besar. Kalau mereka menyinggung Paus Yianis Paulus II, tahun 2005 sudah wafat beliau itu. kasihan beliau itu yang sudah wafat di dalam kuburan, disebut-sebut sudah hijrah. Dan lebih kasihan lagi yang membuat kebohongan itu membodohi begitu banyak orang di medsos YouTube ini. Maka pesan saya pada teman-teman yang, yang berbeda itu, berhentilah, stoplah untuk menyebarkan pembodohan publik itu. Lebih baik kamu bicarakan tentang kehebatan tokoh-tokoh di keyakinanmu daripada kamu mengangkat tokoh katolik, tetapi kamu menyebarkan fitnah dan kebohongan. Itu justru orang akan penasaran dan akan mencari tahu. Dan dengan demikian mereka akan menemukan bahwa itu Ternyata kebohongan, bisa jadi nanti umatmu malah pindah ke Katolik gitu. Orang-orang yang kritis pasti tahu, wah ini kok kebohongan saja disetujui, itu kan. Nah itu itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, eh, bagi teman-teman, kawan-kawan juga apologet Katolik dan orang Katolik juga, diminta juga supaya kritis juga gitu ya. Gak mudah, ya seperti yang dilakukan oleh Pak Serafin, saya kira itu sangat bagus, memberi penjelasan sederhana. ya Semua alam semesta ini diciptakan melalui firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang, yang akan terjadi. Artinya apa? Firman itu, firman Allah itu sangat penting. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Itu satu kesatuan yang tak terpisah. Allah tidak pernah terpisah dengan firmannya. Begitu juga firmannya dengan Allah tidak pernah terpisah. Sehingga kalau memisahkan Allah dan firman-Nya itu artinya sama dengan membagi-bagi Allah. Justru dalam keyakinan ke Katolik kan itu jelas. Ya, bahwa firman Allah itu ya segala sesuatu tercipta karena firman, melalui firman dan oleh firman. Artinya apa? Tidak bisa dipisahkan dengan Allah sendiri firman itu sehingga hakikatnya lah sama yaitu ilahi. Dan pada suatu waktu dia berinkarnasi menjadi manusia firman itu Dan di dalam firman itulah diciptakan segala sesuatu sebelumnya Sebelum dia datang Sebelum zaman nabi-nabi Seperti Ibrani menyinggung soal itu Bahwa pada zaman dahulu Allah mengutus nabi-nabinya Pada zaman akhir ia mengutus firmannya Atau yang disebut juga anaknya yang tunggal Supaya di dalam anaknya itulah semua orang diselamatkan. Dan sangat jelas bagaimana Yesus membaharui ajaran-ajaran Taurat misalnya. Dalam Matius 5 misalnya Bapak Ibu baca di situ. Tidak ada satu Nabi pun yang pernah merubah-rubah hal itu. Siapa Yesus? Kenapa dia bisa membuat pembaharuan terhadap kitab suci dan ajaran Taurat itu? Jelas. Karena dia adalah Tuhan, makanya dia bisa begitu. Kalau dia hanya manusia saja, nggak mungkin bisa begitu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa menunjukkan hakikat keilahian Kristus sebagai firman Allah itu. Maka tidak ada keraguan bagi saya sendiri dan saya harap bagi orang Katolik manapun berada, dimanapun berada, tidak ada keraguan tentang Kristus itu. Beliau itu adalah seorang tokoh historisitas dan seorang tokoh teologis, seorang tokoh ilahi, itu sangat jelas. Tidak perlu diragukan, bahkan fakta-fakta di luar kekristenan dokumen-dokumen sejarah menyatakan kebenaran itu. Jadi tidak perlu kita ragukan, entah itu kelahirannya, wafatnya, sengsaranya, kebangkitannya, mau ada banyak orang yang ngomong kemudian begini, begitu, begini, begitu, itu mereka baru ada kemudian dan kita harus tahu sejak awal sudah ada kebohongan-kebohongan itu tentang Kristus itu. Bahkan ketika dia bangkit saja ada persengkokolan yang bersepakat untuk nanti kamu cerita aja bahwa dia tidak di, tidak dibangkitkan, dia dicuri. Ini saya kasih uang kamu. Ya. Jadi artinya apa? Justru saya secara pribadi Bapak Ibu, saya sangat meyakini iman saya kepada Kristus itu. Karena dia benar-benar nyata dibanding yang muncul kemudian yang seolah-olah merasa diri paling benar, ya seolah-olah diri sudah mendapat wahyu ilahi yang benar, ketika di cross-check ternyata dalam tulisan-tulisan dongeng diambil, dari apokrif-apokrif diambil, di situ sudah jelas, kenapa harus kita ikuti apokrif, yang ada salah adalah suatu tulisan-tulisan yang diragukan kebenarannya, kenapa kita tidak mengikuti apa yang diajarkan, diwariskan para rasul, ini, ini sangat penting, ya kita harus bangga dengan iman kita demikian korpus Kristi. Silakan. oke terima kasih bang ya benar bang memang kita harus bangga dan iman justru kalau kita bangga dan iman kita sendiri itu disitulah kita mau menghidup iman kita sebacan satu uh, apa rasul Yakobus bilang apa iman dari iman itulah kita apa iman tanpa perbuatan iman dan perbuatan itu saja jalan semestinya begitu ya Uh, soal tadi tentang Tuhan Yesus itu ya dari sering bangsa rafin ya ala Allah Yesus itu kok Yesus itu bisa jadi manusia Tuhan misalnya, misalnya. ya bisa lah Allah itu kan Maha Kuasa kalau kita pakai pemahaman kita manusia memang agak sulit ya kalau manusia jadi Tuhan memang tidak bisa tetapi kalau Tuhan jadi manusia apakah bisa bisa karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa mau menjadi apapun yang menjadi kehendaknya. menciptakan dunia saja dengan sabdanya saja. Bisa. Allah itu Maha Besar. Allah itu Maha Kuasa. Sehingga teologinya tidak bisa teologi terbawah. Harus teologinya tidak atas. Karena Allah mempunyai cinta yang besar terhadap manusia. Maka dia mau menjadi manusia. Ya. Mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu saja poinnya kalau cara Itulah kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah polanya kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia supaya karya keselamatan yang sudah diwartakan oleh para nabi ya, semacam Bang bilang tadi untuk membaharui ya, mempertegas ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh para nabi supaya kembali kembali kepada Allah itu. Yang sudah manusia sudah rusak, sudah jatuh ke dalam dosa, Ya harus Allah sendiri yang yang datang ya melalui pribadi kedua dari lingkungan Mahakudus itu ya oke terima kasih bang oke saya kembali ke bang omnivore lagi bang tanggapannya bang atau ada sharing pengalaman baru lagi yang ya. Ya, uh. ya waktu itu mengapa berhenti juga saya menjawab dan saya tidak melanjutkan diskusi itu Karena memang pertanyaannya Ya kan sudah mau beralih ya Penanya sudah satu orang sudah Karena sudah biasa diskusi dengan saya Dia sudah mem, mengarahkan saya ke praktik saya sendiri ya Pengalaman saya, praktik saya sebagai orang yang mau uh, Praktisi vegan lah ya nah, dia menanyakan dalil dan saya sudah mau menjelaskan 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Yang hmm, ada di tadi ya. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah. Hmm. Coba saya. Coba tes lagi tes. Mumpung mumpung apa ini ya? Latihan share screen. mau ditampilkan bisa atau juga saya baca tampilannya, ini satu Korintus 6 ayat 12 segala sesuatu hal, hal bagiku tetapi bukan semuanya berguna, segala sesuatu hal, -hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun, oleh sesuatu apapun ketika saya membawakan dalil ini uh, uh, orangnya uh, kawannya melompat pada siapa yang tulis Korintus apakah Paulus salah satu dari kedua belas murid, apakah Paulus salah satu dari murid-murid Yesus, murid-murid langsung Yesus? Uh, ya ketika itu ya saya ya memang sudah harus ya menyerah saja ini model diskusi seperti ini lompat ke sana lompat kemari, sudah yang satu sudah mengajak saya diskusi sesuai dengan praktek hidup saya, yang lain balik lagi ke siapa Paulus itu, mengapa Paulus itu begitu di dimusuhi di uh, padahal dalil-dalilnya itu ya memang banyak lah ya tidak itu dengan Quran jelas dan uh, namanya namanya apa ya pak namanya Rasul Rasul Yesus ya bedalah ajaran dan tulisannya dengan uh, pemahaman atau prinsip sesudah jauh sesudahnya kurang lebih 5, 6, 7 abad sesudah sudah Masehi. Nah, ke saat itu jadi se seketika itu saya sudah berhenti dan lebih berharap di kali berikut itu diskusinya lebih apa ya lebih lebih kondusif lah. Jadi itu cara diskusi yang melompat-lompat, itu topiknya melompat-lompat, pertanyaannya lompat-lompat, itu memang ya, terkesan ya, memang saya ya, tidak begitu sabaran, orang yang bukan orang yang sabaran juga. Dan model seperti itu, diskusi demikian memang sangat terasa bagaimana arah, arah diskusi demikian, memang menang-menangan. Dan olok-olokan arahnya. Sama seperti hoax itu yang memang olok-olokan. Ya itu pengalaman saya juga. Oke terima kasih Bang Om Nafura. Ya, memang... ya ini masuk baru ini ada masuk baru. Saya kenal, saya jumpa. Salam jumpa bang apostolik TV. Salam, Salve. Ya sa oke okay, Salve. Salam ket, ya. jumpa. Oke. Omong apa Pak? Enak ini. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja bang. Oh, yang ya. tadi aja ya. Mengenai hmm. kenapa Rasul Paulus dibenci ya? Oke okay, ya, Kalau petang ya? itu juga boleh. Menurut saya sih ya itu udah nubuatan dari Tuhan ya, ke Rasul Paulus ya Kan Tuhan bilang Paulus kan dibenci gitu Banyak sekali kan sampai sekarang juga Paulus dibenci gitu Saya bingung dia mereka tuh membenci Paulus tuh dari mana ya Padahal kita mereka sendiri dan sumber-sumber mereka tuh gak membenci Rasul Paulus sama sekali gitu Nah makanya saya bilang kadang-kadang mereka ini melebihi Tuhan ya gitu Soalnya gak membenci tapi mereka membenci gitu loh Ya, jadi wajarlah mereka ya kan. Mereka itu uh, gini aja deh. Eh uh, kan Adam di kitab mereka itu ya. Itu kan obatnya diterima gitu. Tapi tetap diusir dari surga gitu. Itu bagaimana itu? Apalagi kita gitu, apalagi orang-orang gitu. Adam kan dosanya cuma apa sih? Cuman makan buah itu dua buah full di doang? dia bertobat lalu tobatnya diterima gitu loh tapi tetap diusir dan surga malahan itu bagaimana itu bisa begitu gitu dan yang kalau orang-orang di bumi ini ya, yang bukan nabi adam ya, bukan nabi adam ini itu bagaimana nasibnya itu belum tentu tobat tobat itu diterima apa enggak gitu loh kalau di, kalau diterima apakah masuk surga gitu soalnya adam aja Kau yang terima, diusir dari surga gitu Jangan cuma satu doang ya, makan buah itu doang gitu nah kalau ini perdebatan dengan mereka ya saya kita nih sebenarnya umat katolik atau mereka tidak bisa mendebat kita gitu, karena apapun yang mereka katakan, kita kan pacuannya magisterium gitu, gak asal tafsir kalau mereka kan asal tafsir ya gitu. tapi kita nggak bisa nyalain mereka juga bang gitu. Asal tafsir, soalnya mereka tafsir juga. Ada ayatnya gitu, ada, ada dasar yang mereka mentafsir gitu. Nah, kalau kita kan ada magisterium, jadi kita ini beriman secara fakta apa yang dilihat oleh para para rasul dan pengalaman para rasul kepada Tuhan Yesus. Gitu, kalau asal-asal tafsir seperti itu kan hanya maaf, itu hanya teori saja gitu, bisa salah, bisa benar gitu, dan kita juga nggak bisa nyalahin Wanes gitu loh, malah jadi dilema kalau hanya soal skriptura gitu kan. Wanes juga ada dasar juga mereka ngomong soal dari, dari soal skriptura gitu Makanya penting sekali kita beriman secara fakta gitu loh, jangan teori Nah kayak kita ini katolik kan, kita beriman secara fakta apa yang para rasul lihat, apa yang para rasul rasakan sama Tuhan Yesus tuh. Tidak mungkin kami percaya sama tafsir yang lain yang baru sekarang, baru abad 16 atau abad berapa tidak mungkin kita percaya itu. Karena kita ada magisterium, dan ajaran itu adalah kuasa mengajar dari Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul. Nah, kita contoh ini wanita ya, kan ada wanita Maria Magdalena yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus tapi tidak boleh menyentuh Tuhan Yesus dan harus memberitakan ke para Rasul dulu tentang kebangkitannya so, itu, itu kan udah menegaskan bahwa dasar dari ajaran itu dari para Rasul so, bukan yang lain-lain nah, kalau saya sih ngobrol gitu aja Bang ya silakan Bang ya memang benar Bang itu menjadi fondasi dasar ajaran iman kita sebagai orang katolik ada kitab suci tapi bukan hanya kitab suci saja ada so. bakisterium dan juga tradisi suci Nah, ya karena kita berima secara fakta Ketiga itu saling melengkapi. Betul. Ya, ya faktanya itu ya dari dari tradisi suci itulah. Kenapa dari kita sudut, percaya? Ya. Karena ada, ya istilahnya, istilahnya boleh dibilang untuk mereka di mereka kan ada istilah sanat-sanat. Kita punya ya. itu di tradisi suci di, su, suci itulah dari para rasul dilanjutkan sesi pengajar tadi itu kepada para penerus-penerusnya yang kemudian dalam gereja katolik dan silapa suksesi apostolik itulah hmm. yang kita hidup di sekarang jadi bukan hanya sekedar nanti kita suci saja sehingga kita punya penafsiran juga tidak bisa kita sembarang saja tapi sesuai dengan konteks sejarah sesuai dengan tradisi gereja dan bagi setiap gereja sendiri ajaran yang benar dalam gereja ya, ya. Soal hanya ya kalau hanya tafsir-tafsir saja setiap orang kalau kita hanya pikir suci dan kita hanya tafsir saja, saya ada bang apostolik mungkin bisa jadi beda, karena hanya teori itu pak. Iya. Ya. Bukan fakta. ya Itu loh. Nah, begitulah. Gak ada objek ya gitu, enggak ada objek ya yang diteorikan okay. gitu. Iya. Berngawang-ngawang ya, Berngawang hmm. ya. ya. Oke okay, pak. Oke, okay, sekarang saya ke bang bang Unifola tadi sudah ya. Bang Slavin, silakan tanggapannya mungkin atau ya Bang Slavin. Oke baik. Ini uh, saya mau lanjutin yang tadi itu, uh, tapi mm -hmm. yang ini ada salah. Uh, ada salah satu pertanyaan lagi tuh yang uh, yang ditujukan pada saya waktu itu dia bilang begini uh, Nabi Adam itu adalah beragama Islam Lalu saya bilang begini wah ini berarti dapat wah, dapat, dapat ajaran dari ustadz mereka itu karena apa ya emang karena itu sering kita dengar itu katanya uh, Lalu aku jabarkan lah Aku bilang begini Kalau menurut sejarah hmm. kalau, melulis, kalau kita mau jujur dengan sejarah hmm. ya, ya, Itu enggak ada agama ya, ya, ya, Semenjak penciptaan awal itu enggak ada agama ya, Jadi manusia itu enggak ada agama Kalau Agama itu hanya, hanya dibuat oleh manusia hmm. Dibuat oleh manusia supaya mempercaya bahwa adanya Tuhan nah. tapi kalau kita mau kalau kita mau tinjau dari sejarah lagi itu muncul abad ke-6 kalau munculnya munculnya di abad ke-6 nah. kalau, kalau kita mau lihat kanjeng Nabi Muhammad ya itu sebut belum sebelum munculnya Islam itu Nabi Muhammad itu dulu pernah Kristen pernah Kristen juga nah. lalu dia kaget dia bilang begini kok bisa nah. lalu dalam hati saya bilang begini wah berarti uh, ini belum pernah di makanya kagetan gitu makanya kagetan Hmm. aku bilang kamu tahu nggak, nabimu tuh dulu menikahnya sama siapa dulu nah dengan Siti Haji hmm. mereka uh, mereka diberkati oleh seorang uh, oleh seorang pendeta juga hmm. lalu sebuahnya si lagi dia bilang kok bisa iya kamu belum baca kalau kamu baca pasti kamu akan ketahui kamu akan dapat itu di, kalau nggak salah itu di hari sekalian ada, kalau dia bilang begini, ah, enggak, enggak, uh, simbahnya bilang enggak, soalnya kalau nabi adam itu ada, di beragam Islam yang ada itu, lalu aku bilang begini, ah, kalau seandainya agama Islam itu muncul paling awal segala, lalu kenapa? Harus ada Nabi Muhammad yang memunculkan agama Islam lagi di abad ke-6. Hmm. Sangat jauh sekali itu jaraknya itu. Sangat-sangatlah jauh itu jaraknya. Harus, nah. lalu, lalu sembahnya bilang begini. Ah, kalau soal seperti ini saya kurang yakin juga. Soalnya kalau di dalam di dalam Quran saya itu it, it, it mengatakan begitu bahwa agama yang pertama kali ada di dunia ini agama Islam nah, yang itu jadi PR juga buat saya pas waktu saya bilang begini, kalau kamu punya waktu lagi kamu bisa datang ke saya ada nah, dan kita bisa berdialog lagi asalkan kamu bawa Quranmu nah, dan saya bawa data-data saya semua nah, pas waktu itu emang dibilang begitu sih nah, tapi gak tahu kalau mungkin mungkin bisa uh, mungkin akan datang lagi hmm. lalu yang kedua dia ah, ah, dan nanya lagi dia bilang begini kok kalian kok gak ada puasanya ya nah itu tentang hal puasa lagi dia bilang begitu hmm. terus saya bilang begini kalau kami puasa itu kami tidak melupakan diri kami seperti, seperti orang puasa hmm. lalu terus kalau kamu puasa kamu makan gak ya nah, kalau lari saya jelasin bilangnya gini nah, kalau aku bilang gini kalau kita kalau kita puasa kalau kamu kalau kamu lihat puasa hanya untuk karena kalau kamu puasa karena mau nggak mau makan itu artinya bukan puasa nah, kalau kamu mau puasa tapi karena kamu dalam pikiranmu bilang gini, kalau puasa itu kan nggak makan, ya, berarti sama aja. Kamu bukan puasa itu namanya. Nah. Kalau itu menurut ajaran saya, nah, itu dalam ajaran saya yang Kristen Katolik. Nah, tapi kalau menurut kalau menurutnya kamu si, kalau menurutnya Mbak, ya itu kita ya mungkin beda pemahaman. Mungkin bagi Mbak kalau puasa itu ya harus menahan lapar yaitu salah satunya kamu enggak boleh makan berarti itu berhubungan dengan makanan kamu puasa karena berhubungan dengan makanan itu pertama kamu berhubungan dengan makanan contohnya kalau kamu kamu melihat saudaramu atau melihat teman-teman di, uh, di sekitarmu enggak puasa pasti kamu tegur kamu bilang begini kok kamu enggak puasa? Hmm itu artinya kamu puas itu karena makanan bukan karena kamu pengen bertobat. Nah. lalu sembanya nanya, ya dia bilang begini, ya kalau kita puasa ya emang harus harus menyiapkan diri kita itu harus bersih badan kita harus harus harus, harus terjauhi dari semua kotoran. Nah, ya kalau aku bilang begini lah. Kalau kita tanggapi lagi gini, ya kalau itu menurut pemahaman baik bahwa itu benar, ya kami menghargai juga kami. Itu silakan monggo kami. ya itu nggak jadi masalah bagi kami. Nah, Tapi bagi kami, bagi dalam ajaran uh, uh, uh, uh, Kristen Katolik yang satu, itu kalau puasa itu bukan berhubungan dengan makanan. Puasa itu artinya kita itu pengen bertobat. Pengen kembali lagi yang dulunya kita ber, kita berdosa, hmm. dengan kita dengan kita berpuasa itu bukan berarti kita nggak mau makan hmm. bukan tapi kalau kita punya kalau kita kalau dalam pikiran kita bahwa kita puasa itu hanya untuk mengurangi makanan berarti itu bukan puasa karena apa kamu punya peng kamu itu puasa pengen untuk mengurangi makanan bukan pengen puasa untuk bertobat hmm lalu ya lalu ya kalau kita kalau berhubungan dengan badan atau bahwa kamu kamu salah ngomong atau kamu kamu, kamu lagi lagi dapat tiba-tiba kamu batalin puasa atau kamu lagi uh, mungkin kamu nggak sadar diri tiba-tiba kamu minum terus kamu batal yaitu ya mungkin itu mungkin itu menurut pemahaman kamu ya kami kalau itu kami nggak bisa ya ini kami nggak bisa mengatakan Mau itu salah karena itu menurut kamu tapi bagi kami ya, ya seperti tadi kami puasa itu bukan berhubungan dengan hal, -hal seperti itu hmm. entah jadi yang kami yang dalam puasa kami itu ya kami harus betul-betul menyiapkan diri kami nah, bahwa saya ini seorang berdosa hmm karena itu ada dalam lantasannya juga karena dalam uh, dalam alkitab juga mengatakan begitu hmm. bahwa kalau kamu berpuasa kamu jangan berlaku seperti orang uh, seperti orang munafik yang membuat yang membuat ceramuh wajahnya uh, yang menunjukkan bahwa supaya supaya orang tahu bahwa kamu itu puasa hmm. lalu Si belum gini ah, kalau kalau di kami sih ya, kalau kita tiba-tiba salah ngomong atau tiba-tiba uh, atau lagi datang, lagi halangan, ya itu kita batalin. Jadi kita nggak bisa, jadi kita nggak boleh puasa gitu. Aha. Lalu yang terakhir saya bilang begini, oke ini rendungan buat kamu. Walaupun ini nggak, walaupun kita paham, tapi ini mungkin bisa membuka... I, I, bisa membuka wawasan kamu sedikit nah lalu aku bilang begini kita tahu bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyakit nah, pasti dalam Quran juga pasti dalam Quran juga mengatakan Allah itu maha pengasih dan maha, ma, sama hampir-hampir sama, nah, sama karena di dalam kitabku juga itu kalau mau semua itu adalah kasih Hmm. kasih itu berarti bisa terbagi macam-macam kalau kamu berbaik sama orang itu itu juga kasih kamu kamu mencintai pasanganmu itu juga kasih hmm. jadi kita jadi kasih itu adalah berasal dari Allah hmm. makanya kami mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih hmm. Jadi hal itu tidak kompromi dengan dosa kita, nah, dengan dosa kita. Entah kamu mau, entah kamu, entah kamu berbuat dosa apa aja, asalkan kamu kembali kepadanya, kamu mau bertobat aja, nah, kamu mau bertobat, pasti pasti pasti terima. Dan karena kita tahu. Allah itu adalah maha pengasih, nggak mungkin dia nggak mungkin dia mengatakan bahwa, kamu udah berdosa, kamu nggak boleh datang lagi nggak nah, mungkin dia dia mengatakan begitu. Nah, sama hal dengan kita berpuasa. Entah kamu mau, kalau di kalau di kami, kalau di ajaran saya kat itu tidak itu tiram memandang. Bahwa kamu kamu tiba-tiba apa gitu, kamu salah minum atau kamu nggak sadar diri tiba-tiba kamu minum, ya bukan berarti kamu batal, enggak, yang penting niat kamu itu apa dulu niat, niat kamu itu adalah untuk mau bertobat, ya, kamu minta maaf aja, atau kamu bisa berdoa lagi, ya kamu, kamu ucapin apa gitu biar, biar apa, biar kamu itu tuh bisa puasanya lanjut lagi nah tapi kalau di kalau di agama pembakan kan ya gak boleh itu pasti dibatalin nah, kalau di saya enggak gitu nah, lalu katanya ya haram katanya terus ya makanan makanan haram dan itu paling banyak gitu di sini saya dengarnya katanya oh kamu makan begini haram itu saya bilang begitu nah, ya mereka bilang begitu sama saya nah, tapi karena sering-sering saya dengar, saya manggil saya bilang begini, kamu mengatakan haram itu menurut pandangan kamu, menurut pandangan saya. Nah, kalau kamu mengatakan haram, kalau menurut pandanganmu, kalau itu saya nggak terima. Karena apa? Katakan haram, menurut tentu itu haram bagiku. Nah. kalau kamu mau, kamu mau, mau, mau mengatakan sesuatu itu haram tapi kamu harus melihat dulu, apakah itu benar apa enggak, bagi dia itu bisa diterima apa enggak jangan langsung dipukul atas semua bahwa kamu itu haram gitu Makan ini adalah haram nah, jadi jadi seolah-olah kamu itu bisa menciptakan sesuatu tuh yang lebih indah daripada eh? lebih indah daripada apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini nah, makanya kamu mengatakan bahwa oh, ini haram ini enggak haram yang itu uh, soal, soal haram dan... ya gitu kita manusia aja yang mengatakan seperti itu tapi bagi Allah gak mungkin mengatakan seperti itu ya mungkin begitu aja paman lanjut saya kembali bang ya apa yang bangkat dengan tadi memang apa namanya itu hanya perbedaan pemahaman saja soal haram soal puasa itu kan beda pahaman beda pandangan beda gagasan itu tidak bisa dipaksakan kita harus satu harus seragam kalau pandangan mereka begitu ya itu jadi benar begitu kalau kita punya begini ya ya kalau kita punya misalnya makan kita selama masa puasa kita kurangkan saja yang paling penting itu loh puasa batin puasa jiwaan Katanya apa? Kamu masuk puasa ya, lebih bagus puasa supaya jangan iya. bicara kasar, puasa yang apa, berbuat yang baiklah, menghindari dosa itu saja. Jangan dibuat dosa, tapi berbuat buat yang baik-baik saja. Itu hanya perbedaan pemahaman, tapi memang kalau kita ngotot-ngototan bahwa sapu yang paling benar, yang nggak? Ya itu memang tidak akan nyambung, karena konsep dan pemahamannya sudah beda-beda satu sama lain. Oke, okay. jadi memang kita mau ngomong agak lama ya? Ini sudah satu jam lebih Dan saya dengan apa namanya? Dengan keluarga juga yang lain, tetangga juga ya? Kalau saya ngomong akan mengganggu mereka yang lain, masih Mungkin apa namanya? Kita cukup sampai di sini, Bang. Terima kasih semuanya. Nah. Kita baru lift lagi di lain yang waktu. Terima kasih untuk semua dukungan teman-teman yang lain. Maaf ya teman-teman. Kita sudah hampir satu setengah jam ini. Iya. Terus ya. mungkin saya tanggapi sedikit saja. Oke, okay, ya, oke, ya, ya. Untuk ya ini, ya sebelum untuk statementnya. Ya, statement terakhir dan closing statementnya ya. Oke. Okay. Oke. Ya, saya mau menanggapi ada beberapa hal nah tadi saya dengarkan ya. Yang pertama mengenai Rasul Paulus Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus Sementara cerita tentang Rasul Paulus mungkin Ada di beberapa data-data yang mereka juga pakai Kalau kita baca kitab suci Memang Rasul Paulus itu orang yang sangat luar biasa dalam penginjilan Bahkan dia sampai ke Arab ya. Kalau kita baca dalam Galatia Dan kalau juga kita baca dalam pengajaran yang dia sampaikan tentang Kristus, memang Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat berpengaruh. Berpengaruh dalam arti bahwa yang dia kabarkan itu membuahkan hasil yang sungguh luar biasa di mana-mana. Ya, itu sama dengan konteks zaman sekarang ini kan. Selalu ada orang yang iri terhadap kelompok tertentu atau orang tertentu. Ya, bisa dikatakan bahwa orang tidak suka dengan Rasul Paulus, bisa juga karena iri. Bisa iri, iri karena karyanya yang begitu besar dalam mewartakan Kristus. Bisa iri karena beliau itu bisa menjelajahi, bahkan sampai ke Arab, atau bisa juga ya karena Rasul Paulus seorang yang kalau dibandingkan dengan yang lain, moral ya moralitasnya itu bisa diteladani. Moralitasnya itu bisa dipraktekan dalam kehidupan sosial masyarakat Berbeda dengan kelompok-kelompok atau orang tertentu ya, Itu bisa jadi seperti itu dibandingkan dengan moral-moral yang lain Kasul Paulus itu kalau kita lihat dari sikap eh, kehidupannya setelah dia bertobat Itu bisa kita jadikan sebagai tokoh yang bisa kita contoh dalam segi hal moralitas ya sementara yang lain bisa saja tidak bisa dicontoh ya kecuali ditutupi ya kemudian yang saya tanggapi selanjutnya tentang tentang um, persoalan uh, mereka mempersoalkan iman Kristiani contohnya Saya kira mereka mempersoalkan itu ya untuk menutupi kelemahan mereka sendiri karena kalau tidak ditutupi kelemahan mereka ya kita bisa buka saja begitu saja kelihatan dengan e, mata telanjang, ya. Jadi untuk menutupi itu ya salah satu caranya ya seperti itu, menyampaikan argumentasi-argumentasi cacat, menyampaikan berita-berita hoax, e, menyampaikan harapan-harapan kosong, ya dengan menyebarkan video-video bohong dan hoax. Yang terakhir yang saya tanggapi mengenai puasa, ya e, dalam gereja Katolik juga diatur kok. Di dalam uh, katekismus gereja Katolik ini, untuk nanti dibaca saja oleh Bapak Ibu, saya tidak baca semua, tetapi saya hanya menunjukkan saja. Misalnya dalam katekismus gereja Katolik 2043 atau 538 sampai 540 menjelaskan bahwa masa puasa dalam gereja Katolik itu selama 40 hari merupakan wujud persatuan gereja dengan misteri Yesus yang dicobai di padang gurun dan Yesus berpuasa selama 40 hari sudah pembaptisannya. Jadi ada 40 hari biasa, mulai dari Rabu-Abu hingga Sabtu Pasca, itu tidak dihitung hari Minggu, kita melakukan puasa dalam gereja Katolik. Tetapi yang membedakannya seperti yang disampaikan oleh uh, Pak Serafin tadi, yang terpenting uh, yang dalam puasa Katolik adalah dikatakan bahwa Puasa atau pantang juga dapat dilakukan selama 40 hari, tetapi puasa hendaknya bersifat e, lahiriah dan sosial. Karena apa? Nabi Yesaya mengatakan berpuasa yang Kukehendaki kehendaki. Ya, dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, berpuasa yang ku kehendaki supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi, puasa Katolik tidak bukan masalah perpindahan jam makannya, bukan masalah perpindahan jam makan dari siang diubah menjadi malam atau udah jadi sore, bukan itu soalnya, tapi yang lebih adalah. Tindakan puasa atau pantang Katolik itu bersifat lahiriah, it's okay, ya, juga bersifat sosial dengan memperhatikan orang-orang yang menderita. Nah, sebenarnya juga diatur di dalam eh, di dalam KGK soal puasa itu ya, ya, dikatakan begini dalam KGK yang sama tadi, puasa dalam gereja Katolik wajib dilaksanakan dua kali selama masa prapaskah, yaitu Rabu Abu dan Jumat Suci. Sementara itu, ya, puasa lainnya itu ditentukan oleh pribadi masing-masing. Ya, dan dikatakan begini: puasa yang kita lakukan itu makan sekali kenyang, sedikit ya, atau makan tidak kenyang. Ya, bisa. Uh, itu adalah suatu ekspresi iman, ya, Bapak Ibu, ya bukan dalam pengertian supaya kita dapat pahala. Nah, ini beda ini, Bapak Ibu ya. Itu itu beda. Pengertian kita bukan bukan supaya kamu dapat pahala dan dosamu diampuni, bukan itu maksudnya. Tapi itu sebagai ekspresi, ekspresi iman kita, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kita melakukan tindakan seperti itu. Ya. Jadi, kami juga yang bertanya mengenai mengenai ini, ya. Banyak yang bertanya mengenai ini uh, Tapi kita harus uh, Mengerti bahwa Kita tidak seperti pemahaman yang Mereka pahami bahwa nanti kalau kamu tidak melakukan itu Bahwa kamu berdosa Kemudian kamu tidak dapat pahala Tidak diampuni dosamu Itu beda itu Itu bukan begitu Nah uh, tujuan batiniah Dari uh, berpuasa katolik adalah mendek Mendekatkan diri kepada Allah secara lahiria Dan jasmania Dan ingat Tindakan sosial tadi itu lebih ditekankan selain dekat kepada Allah, dekat kepada sesama. Itu dari saya, fokus Oke, okay. Pak Corfu, saya tanggapi dikit. Boleh tak Rasul Paulus, Pak fokus Oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Ini sekaligus dengan statement terakhir, Bang Yang. Oh ya, ini aku sekarang statement terakhir. Closing, state, okay. ya. Yeah. Yeah. Yeah. closing statement, ya? Ya, ya, closing statementnya. Oke ini statement terakhir dan closingnya Jadi itu Rasul Paulus ya hmm. Jadi gini Rasul Paulus itu kan Yang tadinya jahat Yang tidak bisa kita tiru gitu loh Perbuatannya Menjadi orang baik Setelah bertemu terang atau bertemu Tuhan ya Di dalam perjalanan itu Nah berbeda Dengan Ya siapa yang saya sebut Big Boss aja lah ya, Saya sebut Big Boss itu yang tadinya baik, ya, dia istrinya kan gender tua dan cuma satu doang dan membuka usaha dengan halal gitu. Lalu bertemu yang katanya terang juga itu malah menjadi jahat gitu. Jadi intinya, dia eh, jadi jahat gini loh. Dia ya istrinya lebih dari satu segala macam lah. Dia tahulah lah kisah gitu. Nah, kenapa dia diperjibat Paulus ya? Karena Iblis itu kan nggak senang gitu. Tadinya Paulus itu kan pengikut Iblis ya gimana ya bilangnya jahat lah tadi jahat ya dia jahat membunuh-bunuh orang percaya gitu dan menjadi baik gitu nah jelas iblis ya, tidak mau gitu berbeda dengan yang tadinya baik ya tadi ya baik kalau jadi jahat gitu nah, gitu aja oh ya, statement terakhir saya Oke terima kasih Bang ya memang itu apa yang Bang katakan itu apa namanya itulah perubahan hidup perubahan spiritual seharusnya ya dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik ya begitu juga seharusnya untuk dalam hal puasa dalam hal menjalankan iman dari yang sebelumnya tidak baik ya pelan-pelan kita diadakan untuk mengikuti siapa yang kita iman saya selalu Harusnya pakai hidup. menggunakan istilah ya saya selalu menggunakan istilah ATM sebenarnya itu istilah yang selalu digunakan dalam dunia bisnis tapi saya, dalam hal iman juga saya menggunakan hal yang sama Amati, amati gaya kehidupan Yesus, dia punya ajaran, habis tiru, tiru semampu kita, tidak mungkin kita juga tiru sampai begitu sempurna mengikut Tuhan Yesus tidak. Pasti ada hal-hal dari kepribadian Tuhan Yesus, contoh Tuhan Yesus yang kita bisa tiru untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya padanya. Kemudian modifikasi, modifikasi itu yang penting sesuai dengan kemampuan kita, situasi, kondisi kita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru situasikan sebagai guru. Sebagai pengajar sudah sekan sebagai pengajar. demikian juga dalam hal-hal pelayanan lain. Oke, terima kasih Bang Apostolik. Habis itu Bang The Sekarang saya ke Bang apa? Omnivora ya Silakan, Bang. Ya, terima Sekarang kasih. Saya sedikit closing statement ini, closing, Bang. closing ya closing dari saya semoga singkat. melanjutkan sedikit Sharing dari Selavin tadi kalau tidak salah tentang Kalau pembahasannya tentang Apa sudah dibahas ya Sudah ditanggapi tadi tentang Puasa ya, puasa sudah lengkap Moga-moga saya sedikit tentang Yang halal atau haram Halal Perbandingan halal dan haram eh, Ya dari segi Haram, eh, dari segi halal saja sebenarnya kita bukan berarti yang halal itu patut untuk kita konsumsi atau terima begitu saja, kita nikmati terus-menerus ya. Tapi kalau punya tujuan tertentu juga. Maksud tertentu yang lebih tulus, lebih dalam, kita bisa membatasi diri bahkan pada hal-hal yang dia yang dianggap diterima sebagai halal. Kita mau membatasi diri pada hal-hal yang tertentu, kita tetap mau membatasi diri itu sesuatu yang uh, bagus juga, mulia juga. Uh, karena contohnya orang-orang yang membatasi diri pada hal-hal yang halal sekalipun ya. Misalnya ya orang-orang yang dulunya preman, hidup dalam ke kegelapan. Ketika mereka menerima prinsip bahwa hal-hal uh, yang uh, tidak dianggap haram itu patut masih tetap patut ada yang di, uh, dibatasi, ditambah dibatasi lebih lebih strict atau lebih konsisten konsekuen itu hal-hal yang indah hal yang luhur mampu juga dia laksanakan perubahan diri jati diri yang lebih yang lebih lengkap ya itu bisa tercapai asalkan bukan hanya soal berhenti pada soal aturan atau hukum nah, itu yang saya contohkan tadi saya tidak sebutkan nama ya ada yang eh, mantan preman kemudian jadi lebih baik ya. Nah, bahkan kalau saya sebut nama juga saat ini misalnya Kak Seto juga. Ya. Bukan dari Kristenan tapi patut eh, secara praktis dari segi kemanusiaan kita lihat contohnya. dan Dari sharingnya sendiri orang mengatakan dia itu orang yang sabar. Tapi sebelumnya sebelum dia membatasi diri secara lebih konsekuen, konsisten. Beliau Sebenarnya orang yang tidak begitu sabar-sabar amat kepada karyawannya, kepada orang yang bawahannya, dia cepat emosi, cepat marah. Mungkin kata-kata kasarnya lebih cepat merendahkan. Tapi ketika beliau mau membatasi diri, bahkan dari hal-hal yang tidak dianggap, tidak dianggap hara, haram, dari niat yang begitu tulus lebih jauh dari, berangkat jauh dari, lebih jauh daripada hukum, aturan, maka spiritualitasnya meningkat jadi lebih sabar dan lain sebagainya dia bisa ya capai ya nikmati secara fisik juga ya lebih baik lebih sehat lebih kuat ya itu dari saya terima kasih mohon maaf kalau sedikit kepanjangan okay. closing statement saya terima kasih bang Unifor Bang Bagia ya, Bang ayat ah sekarang ke bang Serafin bang Apostolik tadi sudah ya bang Serafin sekaligus dan closing statement bang. Oke ini sebagai closingnya. Nah, ini untuk sebagai kita beriman Katolik. Ya. Kita kita hidup di berbagai budaya di Indonesia ini kita tahu bahwa banyak budaya suku bangsa bahasa. Eh. Kalau kita bertemu dengan bertemu dengan berbeda beda macam pendapat tuh yang itu udah hal biasa. Kalau kita mau mau mungkin jauh lagi ke dulu, dulu, ya para rasul juga pernah mengalami hal-hal tertidur -hal juga pasti mereka keluar dan memberitakan injil itu kepada kepada seluruh bangsa pasti pasti mereka bertemu yaitu budaya sa nah. jadi disitulah mereka bisa beradegan nah, dengan budaya-budaya setempat nah. yang itulah namanya kita penginjilan makanya kita bisa mengambil sikap dari kepada mereka, ya inilah inilah saatnya kita bisa terapkan. Ya, kita terapkan dengan baik, dengan lembut. Ya. Makanya sama seperti kemarin saya bilang, kalau kamu membaca Quranmu itu seluruh kamu membaca semua itu, ya. jadi jadi hal-hal yang kita uh, yang kita bisa, bisa seperti itu yang pertama kita jangan jangan sampai kita memaksa dengan atas kehendak kita oh saya paling benar jangan nah. kita membawa kebenaran kita itu untuk merendahkan orang lain nah itu suatu hal yang yang kulit cool. hmm lalu yang kedua kita bisa yang yang kedua itu kita bisa bergaul nah, dalam pergaul itu marilah kita bisa memberitakan Injil juga yaitu dengan apa sikap kita kita tunjukkan sikap kita waktu kita melihat orang lain itu seperti itu nah kita harus tunjukkan inilah iman saya nah, jadi apa yang saya kerjakan, kalau bagi kalau bagi saya kan, saya kan, saya kan seorang pekerja. Ya, saya itu... sikap saya seperti itu. Saya lakukan pekerjaan, saya itu dikehendaki untuk bekerja. Nah, yang itu harus yang itu harus kita prinsipkan seperti itu. Saya kerja ya karena kayak memang diwajibkan untuk kerja. Soal rezeki itu, yang itu bukan dari kita. Nah, maka kami itu saya selalu ingat, itu katanya apa? yang dalam uh, yang dalam yang dalam kemanjaan bunyinya apa? beri rezeki pada hari ini. Hmm. yang itu artinya yang mempunyai rezeki itu bukan kita, hmm. tapi yang bisa udah kita cukup bekerja soal mau mau dapat apa enggak jangan pakai istilah bilang begini ha, bu, bu, apa bu, waktu bu, bu adalah uang ha. kalau saya mendengar kata-kata itu kadang-kadang saya sangat sangat geli kalau mendengarnya kok kamu, menge, kamu mengenalkan waktunya adalah uang berarti kamu ha, ambau, uang berarti kalimat-kalimat mendengar kata-kata kalimat -kalimat, um, seperti sangat kan udah populer yang mungkin kita juga sebagai seorang Memberi iman juga mungkin kita ikut-ikutan juga tapi kalau kita kritis yeah. itu, kalau kita lebih kritis lagi itu tuh kayak rasanya janggal itu itu kayak gimana itu rasanya kayak berarti saya nggak ada Tuhan dong berarti masa masa waktu adalah uang itu waktu itu semua waktu yang saya kerjakan ini adalah untuk uang aja nah oke okay. cuman cuman itu aja saya kembalikan ke paman korpus oke okay, terima kasih bang bang semua yang sudah bergabung yang sudah ikut dalam live malam ini ya semoga diskusi kita semakin menguatkan kita semakin uh, meneguhkan iman-iman Katolik kita maupun juga terhadap uh, iman Katolik dari saudara-saudara kita yang lain. Ya kalau teman-teman mau mendukung silakan cukup like uh, dan subscribe. Kalau ingin mau juga dari teman-teman yang Katolik boleh di beberapa YouTube akun YouTube bisa ambil dari saya secara Langsung saya mau katakan, boleh saya boleh reupload ulang, tetapi ya cukup sampaikan kepada saya kepada saya. Kan kita sama-sama mempertahankan iman ya, Katolik. Yes. Katolik. Ya. Jadi, korpus Kristus mungkin dipesankan, dipesankan kepada Yang Maria. Upload supaya di bagian deskripsi itu disertakan link-channelnya, link, link channelnya korpus. Oke, oke, oke, oke, Ya, ya ya. Kalau mau di-upload bisa ambil diupload di-upload ambil dari video video saya boleh. Kita sama-sama ya sama, -sama untuk selamat malam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua yang nonton ya. Ya, selamat malam semua. Selamat malam semua.